Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk pelajaran qiraatul kutub. Ila hadratin Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam, alihi wa sauadihi wa alihi wa hadratin jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Al Fatihah. Tao billahi lahi mina shaym toani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil-'alamin rahim alhamdulillahi rampin a namin al rahmani rahim imaniki ya witen iya kana butua iya kana stain eh tina shiradan mustanglim shiradan ladina amin Bismillahirrahmanirrahim Wal utawi kang kaping 5 utawi kang kaping 5 Eko ana daru ningali Eko ana daru ningali Eko ana daru ningali ningali ningali lil mudawati krana tetombo atau mengobati Ningali-ningali lil Dawati kronong obati. Faya juzu monggo wendang, faya juzu atau bisa faya wenang. Apa nadharut utop ningaline dokter? Apa nadharut utop ningaline dokter? Minal ing eng watonlio, minal ing eng watonlio, ningali ningali ilal mawaldi, ningali ningali ilal mawaldi, maring piro piro panggonan, ilal mawaldi maring piro piro panggonan, Allah yahtaju. taju, Allah taju kang butuh. Alatiyah al tajukang butuh Sopo tabib tajukang butuh Sopo tabib Butuh-butuh ilaiha Maring alati al Butuh-butuh ilaiha Maring alati al Butuh-butuh butuh Film udhawati ing dalam Nambani Fil mudawati eng dalam nambani Hatta mudawati lfarji Hatta mudawati Farji hingga nambani lfarji Hatta mudawati farji hingga nambani lfarji Wayaku nulan ono Waya kunulan ono apa zalika mengkono mengkono nazor atau Wa Waya kunulan ono apa zalika mengkono mengkono ningali atau nazor Iku bihuduri mahromin. Iku bihuduri mahromin tetap ono ngarepe atau hadire mahrom. Iku bihuduri mahramen tetap Ana hadire mahram. Au zaujin utawa bujo lanang Au zaujin utawa bujo Au sayyidin utawa tuan Maksudnya gusti ketika itu seorang budak perempuan Au sayyidin utawa gusti atau tuan Wa takuna lan yenta ora ono Wahala takunalan yento ora ana hunaka ing dalam kono panggonan, hunaka ing dalam kono panggonan sopo imro atun wong waton, sopo imro atun wong waton, tu alijuha kang nambani sopo imro ah atau aliju kang nambani sapa imraah atau aliju kang nambahi sapa imraah ha ing ajnabiyah ini ing ajnabiyah ha ing ajnabiyah jadi yang kelima adalah melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan tapi dalam rangka untuk berobat dalam rangka untuk berobat Fa ya seorang dokter itu boleh melihat achnabi perempuan yang bukan mahramnya ila mawadhi'illati yahtaju ilaiha, pada bagian-bagian yang dibutuhkan untuk diobati. Di bagian manapun yang mau diobati itu seorang dokter boleh melihatnya fil mudawati hatta mudawati al-farji. bahkan sampai apa pada bagian farji wayakunu dzalika bihuduri mahramin nah, tapi itu disaratkan harus ada hadirnya mahrom. atau zawjatin utawa suami atau sayyidin utawa gusti ketika ada seorang budak Wahala takuna huna kaim dan di daerah itu tidak ada uh, dokter perempuan yang mengobatinya. Nah jadi ini yang kelima seorang dokter. Nah, Adapun keadaan sekarang ini biasanya harusnya harusnya kalau kita melihat secara syariat melihat itu dengan batasan-batasan. Standar hajat <tuh> maksudnya eh, boleh melihat ke farji, tapi itu kalau memang harus melihat, boleh melihat ke, berarti urutannya dari tangan dan apa, efek dan wajah, boleh melihat. Kemudian ada bagian lain, bagian yang lebih dalam lagi, itu juga kalau memang harus ke situ. Nah, kalau farji, kalau hajatnya cuma tidak begitu tidak mengharuskan ke situ hajat-hajat yang kecil ya tidak boleh jadi memang yang ini hajat-hajat yang besar misalnya menyuntik yang disuntik harus bagian itu kalau enggak akan nyasar ini tidak boleh nah, kemudian untuk hadirnya seorang mahram makanya kita bagi kaum laki-laki ketika istrinya berobat ini mau nggak mau kita harus ikut hadir ke sana ketika dokternya laki-laki. Ini cara syariat. Nah, kalau kita mau bela syariat, ya harus idealnya semacam itu. Walaupun pada kenyataannya kita pada uh, misal di rumah sakit di mana yang uh, yang mana orang selain dokter atau perat nggak boleh masuk ini ya memang darurat semacam itu. Tapi tetap kita harus mengusahakan kalau berobat yang perempuan yang ngajak mahrome adik kakak. Bapak ini diajak tahu suami jangan malah dimanfaatkan ya, eh, kayak gampangnya seorang suami harus mengantar eh, harus apa istrinya itu ketika diobati ya ikut masuk jangan dibiarkan sendiri dan disaratkan di situ tidak ada dokter perempuan. Nah kenyataannya di wilayah-wilayah kita itu Dokter untuk kandungan biasanya dokternya laki-laki lah terus gimana ya gak gimana gimana ya sudah datang saja ke dokter itu. Yang kita tetap mengusahakan dari standar-standar syariat itu yang bisa kita laksanakan kita laksanakan. Yang tidak ya sebanyak banyak banyak istighfarnya saja. Eh, kita lanjutkan alhamisu. Lafal alhamisu ini ada isemufrot, isemufrot menjadi mutadak. Dibaca rofaq tandanya lemah walhamisu. Eko annal doru annal doru ini menjadi hebar. Dibaca rofaq tandanya lemah annal lil Lil lamnya huruf jil. Al mudawah ini semufrad. mudawah ini semufrad. Kemasukan huruf jar dibaca jer Nah jir majur lil mudawah ini ada taaluk atau mutaalak namanya. Uh, muta'allaqnya ini pada lafal an maka semuanya ningali-ningali lil mudawati krono tatamba ya fa yaju ya yaju zu kalimah fi'il ini isim mufrad nadhar menjadi fa'il di fatharafa tandanya domah tanpa tanwin bacanya nadharu karena dia adalah mudhaf yang mana lafal setelahnya jadi mudhaf ilaih At-tobib isemufrod menjadi mudofilah la mudofilah ini dibaca jer tanda jernya kasroh min al-ajnabiati min huruf jer al-ajnabi isemufrod dibaca jer tandanya kasroh Ila ilal mawadee Ilal huruf jer al-mawadee ngeki Mawadi' ngeki uh, sebenarnya kalau tanpa al adalah sihot muntahal jumu mawadee Mas. Cuman karena di sini ada al, maka eh, yang tadinya ghairu yang jernya tandanya fathah, kan ada al, maka keserupaan dengan fi'ir itu berkurang. Jadilah dia di'rab seperti jamak taksir biasa. Ini i'rabnya al-mawadhi jamak taksir kemasukan huruf jar. Dibaca jar tandanya Kasrahma, baca ilal mawa li. I. Alati Al isim mausul. Allati ini namanya isim mausul. Allati. Ada yang benar sebenarnya gini. Allati yahtaju kang butuh kayak tadi, allati yahtaju kang butuh sopo topib. Ada yang coba Alati Al ma wadi yahtaju kang butuh sopo topib ilaiha maring Alati Al kayak seperti itu. Terserah kita mau baca seperti apa. Yang jelas ini isim mausul untuk ee uh, muannas. Alati Al isim usul Yahtaju Fi'il mutorek Dibaca rofa Tandanya domah Fa'ilnya ada domir huwa yang tersimpan Yahtaju kang butuh sopo huwa Huwa tersimpan yang kembalinya ke lafal tobeb Yahtaju kang butuh sopoh tobib nah. Ilaiha ilah huruf jar Hanya isim domir Ilaiha ilaiha ilah huruf jar hanya isim domir mabni mabniya mabni, mabni sukun mahal jar ha ini rujunya kemana? ilaiha karena ini sudah ada isim musul, kita harusnya ke alati al ilaiha berarti alati al mawazek yahta juga butuh sopot obib butuh-butuh ilaiha maring alati al nah kembali ke akaida bahwa setiap huruf jar dan dorof ini ada ta'aluknya selama itu bukan Huruf jar yang uh, apa bukan huruf jar yang hairu asli nge? kan ada huruf jar yang asli ada yang disitu zaita, zaita itu wujud hukum ada dan tiada ada itu spotowai, zaita ilaiha huruf jar majeluk ini tak aluknya kepada mana, kepada lafal yah tajum atau ya, butuh-butuh ilaiha maring allati. Fil mudawati Finya huruf jahar al mudawah Isimufrat dibaca jahar Tandanya kasroh Lajar majrur fil mudawah Ini juga ada muta'alaknya Atau ta'aluknya Kepada lafal apa? Yahtaju Terjemahnya Butuh-butuh fil mudawati Yang dalam tertombok Hatta mudawatil farji Jadi Karena waktunya sudah habis Kita lanjutkan minggu depan Jangan lupa tulis harapan hari ini Didoakan pada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga terkabul Tetap semangat di masa pandemi Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh